Uh, jadi sekarang kita akan menjelaskan isimwe remonsorib Mela 2 yang berdua yaitu si sifat Sifat itu apa? Sifat ya, ya sifat Sifat sesuai dengan bahasa Indonesia Sifat Misalnya tinggi, pe pendek, kurus, lumuk, kecil, besar, hitam, putih, kuning, dan lain sebagainya Itu namanya si sifat Artinya kalau ada kalau ada lafat bermakna sifat, seperti hasanun, hasanun maknanya Bagus kemudian ikut kebebasan ab maka termasuk isim baimun so, baimun berapa, riinat dua, apa namanya sifat wazan fiil, apa wazan sifat wazan fiil, uh, wazannya sifat wazan fiil Abanduk maka asanu, asanu abanduk ahlu moro murni, moro yang mana.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 Sogirun maknanya kecil. Maka sogirun ini kalau ikut wajib abadu maka menjadi as as baru. Tinggal menambah hamzah aja. Kemudian ini dibuang dan harakatnya disamakan. Maka harakat pertama apa? -ha ah. As alu. Harakat kedua, harakat ketiga yang terakhir hurufnya itu. Maka as baru ini huruf apa nih? Huruf yang mana? Tidak berapa? Apa namanya? Iropnya Isim Iropun Sarif Aswaru jadikan Irop Nasob Irop Jair Aswaru Bisa di Fahami? Terakhir Kita buat sendiri itu Coba nyari bahasa Arab yang mananya sifat apa Selain Sogir Kabir kak, kabir kabir maknanya besar maka ini termasuk si sifat artinya kalau akad kabir diikuti dengan al menjadi apa al baru tambah jah kemudian dimasukkan harkatnya disamakan harkat pertama berhak yang kedua yang ketiga empat tinggal kasih romo di Iropa apa kalau rompa berarti Ak? Aku baru, murah makmi, yang mana, inilah berapa, berapa? apa namanya, sifat wazan pink, ikut wazan apa, aku, Ah, aku, wazan apa? aku, aku, aku, jadikan aku, aku, aku, aku, aku, aku, sekarang kita membahas ilat dua yang bawahnya lagi. Ilat yang bawahnya itu namanya tambahan alif nun. Tambahan alif atau usyadah alif nun. Wajannya apa? <tuh> Pakla? Paklano. Di dalam Lano apa tambahannya ini? Alif. Non. yang yang yang lain buruk asal semua, buruk asal semua. Tinggal alif sama non. Makanya disebut tambahan alif non. <tuh> nah artinya apa? Kalau ada lafat bermakna sifat, kemudian ikut bacaan maka itu termasuk isi muhyirumunso, Ilat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif non. Contohnya di sana sakrono. Sakro Sakrono Asalnya apa sakrono ini? Tinggal dibuang aja Alif sama nonnya Tinggal tiga lapat esim Atap sama roh Bacanya Ada yang sukrin Ada yang sakrin Sukrin atau sakrin Maknanya Maknanya Mabok Mabok kan sifat maka lafat mabok ini mabok, ikut wajan pak lano maka menjadi isim goirumun so munsori, bilat berapa? apa namanya? sifat tambah nalik nun, sifat itu karena ini sifat tambah nalik nun, karena ditambah nalik nun, ikut wajan pak, La. pak lano sukron atau sakron diikut kan wajan pak lano menjadi sakron sakrono moro mamni. moro yang mana? bilat berapa? Apa namanya? Sifat dan alif nun. Itu apa? Sakrono jadikan irab nasab. Irab jar sakrono. Uh, tanda irabnya isim marfu' mansub. dan jir dengan ha. Sekarang kita nyari contoh lagi selain mabuk Apa semisal? Terserang sifat Dorobah kan mukul Bukan sifat Marah Semisal ma. Marah Marah itu eh, Marah itu Bahasa Arabnya itu Fiil madinya adalah Wodobah Wodobah maknanya ma. Marah kalau waduhbah diikutkan kaidah dosan Pak Lano maka menjadi waduhbah waduhbanu. Nah waduhbah waduhbanu jadilah isi mengirimun so karena sifat ikut dosan Pak Lah Pak Lano. Waduhbanu moro pam nih moro anu yang mana elat berapa apa namanya wadubah. sifat tambahan alif an ikut dosan apa waduhbanu Pak Lano. Pak lano. Buat banu jadikan ira nasob, hmm. iraf jer, buat ban kolas, hmm. kolas. Lanjut berarti, hmm. lanjut. <coughs> Yang terakhir dari si yaitu O, modul sifat dengan O. Modul, modul itu raja ada berapa? Sebutkan. <coughs> Maaf, ku'alu ma'alu nah, ini ada tiga nah sebelum kita masuk kita harus tahu dulu, dulu tambahannya apa saja kalau ma'alu tambahannya apa Mim. karena yang asal lepa ain sama otomatis tambahnya mir. yang ini tambahnya, alif yang ini tambahnya, tidak ada, cuma merubah harga saja. Artinya, kalau ada sifat, eh, uh, apa namanya, ikut wajian 40, 70, dan 80, anu, maka termasuk isim contohnya uhoro, lain, lain itu yang lain gitu nanti. Asalnya, ahi, Akhirun. Akhirun, kalau diikutkan wajan bu'aluh, maka ini kan tambahan ini yang asli, hamzah, akhok sama roh, maka kalau diikutkan wajan bu'aluh bu'ho bu'ho contohnya lagi sali Sa diikutkan wajan bu'aluh menjadi sulah sulah yang terakhir mak alu contohnya mas masna masna asalnya Sani menjadi mas masna maka masna Sula sudan ukhoru ini termasuk termasuk isib elat berapa apa namanya sifat Mutul ada berapa wajibnya sifat mutul sebutkan Alu, mak, alu, fu, alu, fu, alu, seperti itu, eh, uh, masna, sulasuh asu, murah, makni. murah yang mana, elat, berapa, apa namanya, sifat untuk likuidogen, apa, sul, asu, fu, alu, sulasuh asu, jadikan nirok nasob, jer, sul, nasab, uhuruh, murah, makni. murah yang mana. Elat berapa? Apa namanya? Sifat putus. Likudusin apa? Uhuru? Uhuru. Uhuru jadikan irang nasok? Jer? Olas? Olas. Lanjut berade. Pada intinya di jilid 1, bah bahkan jilid 2 sekalipun dalam menentukan mustadjamin atau morogni, harus bisa menentukan lapat ini ikut apa. Kalau sudah bisa menentukan ini ikut apa, maka ketemu di sana apa morob, apa makni Kalau morob, morob yang mana, kemudian kalau mostak, mostak yang mana. Karena intinya ketemu dulu ini ikut apa baru bisa mengetahui ini morob termasuk isi morob yang yang yang yang mana gitu. Bisa dipahami? Lanjut berarti. Lanjut, lanjut. Sekarang kita latihan menentukan visi uh, mengirim menambah kepekaan ini. Main doa, main doa murah Waraq yang mana? Nah, tentukan dulu ini perubahan apa Baidoah. Ini perubahan apa Baidoah? Hmm. Jadi fokusnya ke sini. Fa la fa la uma. Nah. Kalau sudah ketemu itu perubahan apa baru. Misalnya Baido rum, itu perubahan fa la -u. Nah, fa la ini wazannya apa? Nah, berarti Marabni Baido. Maro yang mana? Sore <Susukur> yang lihat berapa? Apa? <Susukur> Alik tanis Mamdu Mamduda. <Susukur> Seperti itu. Contoh misalnya lagi. Shukra Marabni. Maro yang mana? Lihat berapa? apa namanya, nah, ikut dozan apa? Buklah. Oh, Begitupun cuma tak coba saya coba cuma tak insyaallah uh, Insya Allah masih bisa walaupun Walaupun tidak bisa intinya tahu dulu ini kudozan apa. <tuk> Ajibatun, moro makni moro <tuk> yang mana? Ini ini tentukan dulu ini kudu apa dulu akilatun. Nah apilatun itu wazan apa? Apilatun. Kalau sudah bisa menentukan wazan jamaat taksir kila pagasroh. Kudu apa? Akilatun. Pokoknya kuncinya intinya walaupun tidak tak, tidak bisa menentukan mimro yang mana, pokoknya bisa. Ini ikut wajan apa sudah itu selesai Se selebih berarti sudah ngerti gitu maksudnya nanti selanjutnya tinggal dihafalkan wajan-wajannya berarti ya sudah bisa ya menentukan aji betul ikut ujian apa ikut ujian aji betul ikut ujian bisa berarti sudah ngerti maksudnya jilid satu <tuh> lagi <tuh> <tuh> apa bacaannya bacaannya baca dulu ini apa bacaannya sunanun borobak nih borob yang mana nah ikut wajan apa ini ikut wajan apa ini fualun nah tinggal fualun ini wajannya apa wajannya jemaat takbir apa wajannya isim kirman syarif itu sudah selesai ini ikut wajan apa Sunanon Ikudasan apa? Sunanun Kualun Nah, cari Kualun ini wajernya apa? Nah Intinya ada jilid satu Itu kuncinya Kalau bisa menentukan Ini wajernya apa Berarti bisa sudah jilid satu Tinggal kedepannya Tinggal menghafalkan saja Jamah <tuh> tak Taksir Fualun. Kualun tuh. Baik, tunggu, tunggu. Em, nasi dong ini Gampang nah. nanti. Nah. Udah paham? Utama oh. Oro map nih. moro yang mana? Ini tentukan dulu ikut aja, Pak. U berarti apa? Ini berapa? Apa namanya? Adik tanis Tani. apa ini? Ada berapa usnya? Adik tanis? Tani. Tani. Tani, uh, ini sebutkan Mualla oh, oh. seperti itu ya gampang sebenarnya jilid satu itu dan jilid dua jilid 3, jilid empat lebih gampang daripada jilid satu. Time lanjut berarti lanjut ya lanjut sekarang terakhir ini. Maimun aduh Morobah ini Morobah yang mana? Yalan berapa? Apa? Alami tak? tak alami itu yang nama Taknis itu perempu Karena ini nama perempuan Maka termasuk alami kan alami taknis itu intinya nama perempuan atau nama selain perempuan yang diakhiri tak marbut maka termasuklah isi muinun contoh maka tuh moro, moro, moro yang mana ilan berapa apa alami taknis alami itu karena ini nama taknis itu karena diakhiri tak marbut Pemtum Lanjut berarti ya Nah itu nama perempuan apa laki-laki Nah berarti masuk alami Jadi alami tanes itu nama perempuan Atau Pokoknya nama perempuan Atau nama Selain perempuan yang diakhiri Tak merbutuh Pemtum Awas, waduh, ngorok, mami yang mana? Ela berapa? Apa? Sifat? Apa maknanya ini? Hitam? Hitam, nama apa sifat? Sifat, karena sifat di Kudusan apa? jadilah, isi gue so Elat berapa? Apa namanya? Wah, Lanjut, dibuka halaman satu. Keterangan dibaca bersama. Keterangan. Nah, ya. Syarat isi muhrimun suri tejer dengan fathah adalah satu tidak beral. Jadi semua yang sudah dijelaskan mengenai isi muhrimun suri. Tanda iroknya isi muhrimun suri apa? Rokak dengan Masuk nah, dengan 4, dengan h Nah syarat isi muhir murserif dia dengan fathah Kalau isi muhir murserif itu tidak diawali nah. Artinya misalnya Aswadu Ternyata al Jadi al aswadu Contoh misalnya lagi Buka maku. Ternyata dikasih Alhu Atau misalnya Dik. dikro, Ternyata ad. Nah Yang kedua Tidak dirangkai dengan kata lain Atau tidak mutu Jadi Dirangkai itu maksudnya Merangkai satu kalimat atau satu lapat dengan lafadz lain dan itu memang <tuh> e, ada makna yang dituju dari penggabungan itu. Contoh misalnya baitullah. Baitullah kan maknanya satu persatu bait rumah Allah Allah. Digabung rumah Allah. Jadi ada makna tersendiri dari rumah Allah itu. Itu namanya idal idob, idafa. pertama disebut mudhof yang kedua disebut Mudop ilaih. Seperti Abdullah. Abdullah maknanya hamba Allah. Maka hamba ini disebut mudhof, Allah disebut mudhof ilaih. Nah, di dalam isim moyrun syarif itu, ajar dengan fathah itu kalau tidak menjadi mudhof. Artinya, isim moyrun syarif yang sudah dijelaskan barusan itu ketika mudhof, mudhof. Masa hidup, luar yang mana, elat berapa? Elat berapa masa Apa namanya? Ikut bosen apa? Apa elo masa Kalau dimutuhkan, misalnya masa Apa bajanya ini? Masa hidup. Masjid Masjid-masjid me Mekah Kan itu maknanya Maka kan cocok Masjid-masjid Mekah Atau misalnya lagi Contohnya ulama ma'lum Muroh makmi Muroh yang mana Elat berapa Apa namanya Kutuzan, fu Ternyata dikasih untuk ulamau Madinah. Ulama, ulama -madi Madinah. Nah, isi Muir itu yang sudah dijelaskan semua, ajar dengan fathah, kalau tidak beral dan tidak mau, mudah. Lanjut, apabila isi Muir apabila isi Muir Munshori. Atau dirangkai dengan kata lain Maka jer dengan roh Apabila Ada al seperti ini Atau gandeng dengan kata lain Seperti ini Atau dalam kurung dimudahkan Maka jer dengan roh Masa itu makkah Masa hajidu jadikan roh jer Masa makkah Kenapa kau dengan kasro karena dimudahkan. <tuk> Ulama U Madinah, kak Ulama U irup apa? Ulama U irup apa? Irup roh, tanda rohaknya. Kenapa rohak dengan doma? Karena ising wilmon sorry. Ulama U Madinah jadinya irup jir. Ulama I Madinah. Kenapa aja dengan kesro? Karena dimudahkan. Oh uh, uh ilat berapa apa ikhlasan apa ini uh, ikhlasan apa puallah yang kedua jika tidak beral kalau beral seperti ini al hukam al, al, al aswadu azikroma kajar dengan kas kasro al aswadu jadikan rofjir al aswadih bukan al aswad Kenapa kok jadi dengan kasroh? Karena ada an. An hukama'u jadikan dirobjer. Jernya dengan Kenapa jadi dengan Ada an. Adzikro jadikan dirobjer. Adzikro. Tanda jernya dengan kasroh yang dijerakirakan. Kenapa kok jadi dengan kasroh? Karena ada taim du Pahimna, Lanjut lanjut, lanjut, lanjut. Tambahan, dibaca tambahan satu. Solihun, Nohun, Shihun. Su'ayibun, Muhammadun, Lugun, Hudun Atau terkumpul dalam lapat Sun Samla Sud shamla. Su, sol ini soleh Non ini noh Sin itu sis uh, Mim itu Muhammad Lam itu lut H itu Hud Sin itu sis sama Su'ayib Itu nama-nama Nabi yang munsoh Artinya pemahamannya selain ini Berarti termasuk isim Wairumun Sorif Atau tidak boleh bertan Seperti Ismailu Ibrahimu Adamu Adamu termasuk isim Wairumun Sorif Bisa dipahami? Lanjut Nama-nama malaikat adalah mungkarun. Dun malikun. Mungkar pokoknya berpasang-pasangan, mungkar, nakir, rakib, atid, malik. Jadi mungkar nakir, rakib atid, malik. Berpasang-pasangan, mungkar pasangannya nakir. Kan memang berpasang-pasangan kan? Rakib pasangannya atid. Dan mungkar nakir kan sama-sama bertugas di alam kubur. Rakib bertugas mencatat nama, Jadi berpasang-pasangan Rakib Atid, Mungkar Nakir, Malik. Cepatlah menghafalkannya. Kemudian yang, ke yang kedua, nama yang diakhiri alif nun. Nama nomor dua keterangan nomor dua Nama ya. Dan boleh tidak bertan, bertan hmm. Hmm. Hmm. Nama Apano kan nama Ibnu apa na? Nama Ada orang namanya wasan. Nama Nama kan Nama Yang diakhiri alif non Nama yang diakhiri alif Non Nama yang diakhiri alif non Jika sebelumnya dua huruf Maka boleh bertanwīn dan boleh tidak bertanwīn. Sebenarnya ini tiga huruf, qoshan kan, Cuma satunya sukun kan qoshan gini, kan ya? Apan juga sama, maka ini tidak dianggap dianggap dua huruf, dua huruf. Nama yang diakhiri alif non Yang sebelumnya dua huruf Maka boleh bertanwin Boleh tidak bertanwin Artinya seperti apa non dan wasano Bisa dibaca apa non Bisa dibaca apa non Wasano bisa dibaca non Bisa dibaca Wasano Mahfum Mahfum ya Lanjut Tiga Nama perempuan Nomor tiga Contohnya Nama perempuan Impul nama perempuan apa nama lagi-lagi perempuan -lagi. Nama perempuan yang tidak menggunakan ta, hindun menggunakan ta, Nah. Jika terdiri dari tiga huruf, tiga huruf apa, penda? Ya. Tiga huruf. Dan huruf tengahnya mati, dan huruf tengahnya mati, maka boleh tanwin, boleh tidak berkanwin. Contohnya hin, hindun, hindun bisa dibaca, Hindun bisa dibaca. Indun. Jadi fokus ke Indun kalau mau dihafalkan nama perempuan Indun. Terdiri dari tiga huruf. Tidak menggunakan tak nis. Huruf tengahnya ma ti. Maka boleh bertambin boleh tidak bertanwin. Indun bisa dibaca Hindun Bisa dibaca Hindu Maful. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh bertanggung Contoh itu, keterangan lanjutnya yang dijelaskan lanjut. Jika lebih dari tiga huruf, maka termasuk isim waируmun soorif. Contohnya Zainab, Zainabu. Maka Zainabuk tidak boleh dibaca Zainabun, karena termasuk isim waируmun soorif. <tuh> Paham ya? Paham. Sakbanu Sakbanu ini mura makni Sakbanu mura makni Moro yang mana? Singkir nama sori. berapa? Apa? Sakbani apa sakban ini? Sakban sakbanu Alami. alami alami alif nun saban nama kan nama apa nama bulan bulan saban sama dengan romadhon nama bulan diakhiri alif nun nama bulan diakhiri maka termasuk isim Elat berapa apa alami ada alif moro yang mana? Elan berapa? Apa? Alami, tak, tak nis. Nama, nama apa ini? Nama tempat atau alami? Kenapa kamu susu isi karena? Ah, nih gitu Jadilah isi ngelirungun so. nah, ya Lanjut siap dilanjut Jam berapa Yang mana Yang hmm, Ya Iya, karena tidak termasuk ising wirmon solihun solihan solihin mungkarun mungkarun mungkarin. Kalau yang itu yang boleh kami tidak tidak, tidak. Ah. Jadi, bisa aman, ya? Iya, karena kalau artinya bisa masuk isim ilmu jadi bisa tidak masuk. Bisa dimasukkan, tidak. Bisa dimasukkan, bisa tidak.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 Hmm, semoga kedepannya uh, dilancarkan oleh Subhanahu wa ta'ala uh, semoga kita semua mendapatkan guru-guru kita semua dan semoga guru-guru kita semua orang tua kita guru-guru kita mulai dari dulu sampai saat ini hmm. semoga boleh beliau diberi kesehatan desinya dilancarkan <coughs> uh, yang sudah wafat amal baiknya diterima alhatiin ya awapunha Nah, jadi sekarang kita akan menjelaskan isim wa'ir munsharif 2 yang berdua yaitu si sifat. Sifat itu apa? Sifat ya, ya sifat, sifat sesuai dengan bahasa Indonesia sifat. Misalnya tinggi, pendek, be kurus, gemuk, kecil, besar, hitam, putih, kuning, dan lain sebagainya. Itu namanya sih sifat. sifat. Artinya kalau ada, kalau ada sifat bermana <tuh> sifat, seperti Hasanun, Hasanun maknanya <tuh> Bagus Kemudian ikut wajan abaluk, maka termasuk isim gairungun so. Munsorim milat berapa? Milat dua apa namanya? Sifat wazan fiil. Apa wazannya sifat wazan fiil? Ah, wazannya sifat wazan fiil? Aladu. ahsanu ahsanu aladu. Atasano moro makni? Moro yang mana? Oh. Oh. Irobnya isimur munsorib? Ma... Nasab kerjanya dengan fat. irop ah,? ah, apa? ira ropa asanu jadi gani ro nasob ira asana contoh misalnya lagi eh kalau kecil itu apa maknanya sohi sohirun maknanya kecil maka sohirun ini kalau ikut wazan afal maka menjadi as asghor tinggal menambah hamzah aja kemudian ini dibuang dan harkatnya disamakan maka harkat pertama apa? taha ah harakat harkat kedua harkat ketiga yang terakhir hiyopnya itu maka as baru ini horop yang mana ilat berapa apa namanya hiyopnya isimirun Aswaru, jadikan Hirab Nasok Aswaru Jair Aswaru Bisa di Fahami wow. Terakhir Kita buat sendiri, coba nyari Bahasa Arab yang maknanya sifat apa Selain Sogir Kabir Kabir, kabir, kabir maknanya besar. Nah, Mata ini termasuk sih Sifat. artinya kalau lepat biru, dikudu menjadi apa? baru tambah hamzah, kemudian dimasukkan Harkatnya disamakan, harkat pertama berharkat yang kedua, yang ketiga, Tinggal dikasih romo di iroh apa? Kalau iroh berarti berarti ak. baru orang makni. Morom yang mana? Ilat berapa? Murom. Apa namanya? sifat wajan pilih ikut wajan apa? ah ikut wajan apa? akbaru? akbaru akbaru jadikan hirab nasok? akbaru hirab jir? akbaru kolas? kolas lanjut berarti lanjut alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. Hmm. sekarang kita membahas si iladuwa yang bawahnya lagi iladuwa yang bawahnya itu namanya tambahan alif nun tambahan alif nun atau usyadah alif nun wajarnya apa pak lano di dalam lano apa tambahannya ini alif nun yang yang yang lain huruf asal semua huruf semua tinggal alif sama nun makanya disebut tambahan alif nun Nah, artinya apa? Kalau ada lafat bermakna sifat, kemudian itu baca Pak Lano maka itu termasuk isim wairu, munso, berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif an-nun contohnya di sana Sakrono sakro Siapa? Sakrono. asalnya apa sakrono ini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 apa namanya sifat, sifat tambahan tambah, alif nun sifat itu karena ini sifat tambahan alif nun karena ditambah alif nun dikuduskan pak lah pak lah sak, sak, atau sakrun diikutkan kuduskan pak lah menjadi sakrono sakrono moro ramni moro yang mana elat berapa apa namanya sifat tambahan alif nun dikuduskan apa sakrono jadikan ira nasak Hirop -hier. Sakron nah. uh, Tanda Hiropnya Isim Gurumun Surit nah, dan Jer dengan Sakron ah. nah. Sekarang kita nyeri contoh lagi Selain mabuk, apa semisal Terserang, sifat Dorobah kan mukul Bukan sifat Marah, semisal, mah Marah Marah itu ee, Marah itu Bahasa Arabnya itu Fi'il madinya adalah Wodobah Wodobah maknanya, ma, Marah Kalau Wodobah diikutkan wajan pa'lanuh Maka menjadi Khotbah Khotbah Nah, wad ba wad ba no. Jadilah isin mai rumun karena sifat iku dozan pakla paklan ba. Wad banu no mora mamni. Hmm. Mora yang mana? Ilat hmm. berapa? Ba. Apa namanya? Ba. Sifat tambahan alim en iku dozan apa? Wad banu paklano. Wad ba. banu jadikan irab nasob. Irab jer wad ba. Qolas no Kolas. Lanjut berarti Lanjut Yang terakhir dari isim Yaitu O -odul. Sifat dengan O Odul, o -odul itu wajahnya ada berapa Sebutkan Makhalu Fu'alu Fu'alu Ma Fu'alu Fu'alu fu Ini ada tiga. Nah sebelum kita masuk kita harus tahu dulu tambahannya apa saja. Kalau mad lalu tambahannya apa? Mim. Karena yang asal lepa ain sama lam, otomatis tambahannya mim. Yang ini tambahannya alif. Yang ini tambahannya tidak ada, cuma mengubah harkat saja. Artinya kalau ada sifat. Eh, uh, apa namanya? Ikut wazan maf'alu, fu'alu dan fu'alu, maka termasuk isim so. Contohnya ukhru, lain. Lain itu yang lain gitu nanti. Asalnya akhir akhirun. Akhirun kalau diikutkan wazannya u'alu, maka ini kan tambahan ini. Yang asli hamzah apa sama Rho. Maka kalau diikutkan wajan pu'aluh. Bu Buho. Buho. Contohnya lagi. Sa'alih sun. Diikutkan wajan pu'aluh menjadi. Sulah. Yang terakhir. Ba'aluh contohnya mas. Masna. Masna. Asalnya Sani menjadi mas. Masna. maka masna sulah dan ini termasuk termasuk isim. Elat berapa? Apa namanya sifat mutul? Ada berapa wajahnya sifat mutul? Sebutkan. Mak alu, Seperti itu. masna sulah sudan ukhoru Morok yang mana? Elat berapa? Apa namanya? Sifat untuk likudosen apa? Sulasu? Tuah lo. Sulasu jadikan nilok nasop? Jer. Sulasa. Uhoro, morok nih. Morok yang mana? Elat berapa? Apa namanya? Sifat untuk likudosen apa? Uhoro. Uhoro jadikan nilok nasop. Jair olas, olas, lanjut berarti. Pada intinya di jilid satu bah bahkan jilid dua sekalipun dalam menentukan mustajab atau murabni harus bisa menentukan lapat ini ikut ujian apa. Kalau sudah bisa menentukan ini ikut ujian apa maka ketemu di sana apa murab apa murabni. Kalau murab murab yang mana?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 menambah kepekaan ini. Baik doa, baik doa ngurap apa nih? Ngurap yang mana? Nah, tentukan dulu ini kedudukan apa baik doa? Ini kedudukan apa baik doa? Jadi fokusnya ke sini. Pakla, pakla, uma. Pa, Kalau sudah ketemu ikut wazan apa? Baru, misalnya baiddahu ikut wazan pakla. Nah pakla ini wazannya apa? Nah berarti warohmatu ya. bi'dhu waroh yang mana? Sore ilat berapa? Apa? Alif takhis mamtu mamtudah. Seperti itu. Contoh misalnya lagi. Sukro, murok, mokni, yang mana, ialah berapa, apa namanya, nah, ikudosen apa, dua, oh, Begitupun dua, dua, coba coba saya coba dua, dua, dua, dua, bisa nih. Walaupun tidak bisa, intinya tahu dulu ini dua, dua, Moro Moro yang mana ini ini tentukan dulu ini kedudukan apa dulu apilatur. Apilatur. Nah, apilatur itu apa apilatur. kalau sudah bisa menentukan wazan jemaat taksir Kila apa apilatur. Pokoknya kuncinya intinya, walaupun tidak tak, tidak bisa menentukan nih yang mana, pokoknya bisa. Ini kudusan apa? Sudah itu selesai. Se Selebih berarti sudah ngerti gitu maksudnya. Nanti selanjutnya tinggal dihafalkan wajan-wajannya. Berarti ya, sudah bisa ya menentukan aji betul nih kudusan apa? Ikut aji betul nih kudusan Apnilato. Bisa berarti sudah ngerti maksudnya jilid satu. <tuh> lagi <coughs> Apa bajanya? Bajanya? Baca dulu ini apa bajanya? Sunan Nun Muromobni. yang mana? Nah, ikut wajan apa ini? Ikut wajan apa ini? Fung alun Nah, tinggal fung alun ini wajannya apa? Wajannya Jemaah Taksir Apa wajannya Isim Girmun Sarif Itu sudah selesai ini Ikut wajan apa? Sunanun Ikut wajan apa? Sunanun fung alun Nah, cari alun ini wajannya apa? Nah Intinya ada jilid satu Itu kuncinya Kalau bisa menentukan ini wajan apa Berarti bisa sudah jilid satu tinggal ke depannya, tinggal me menghafalkan saja <coughs> jamaat tak? taksir fu alun hitung hitung hitung hina asroh gila gila Nah, udah paham, bukanlah aku. Moro magni, moro yang mana ini? Tentukan dulu, Ibu apa? Bu, bu berarti Bu Allah usianya apa? Nilai berapa? Apa namanya? Nangani semakdu, Ibu apa ini? Ala ada berapa wajahnya? Adit Anies, Adit Anies uh, ini memang Sebutkan, kumala o oh. seperti itu ya? Gampang sebenarnya jilid satu itu, dan jilid dua, jilid tiga, jilid empat lebih gampang daripada jilid satu. Fanku? lanjut berarti lanjut ya. Lanjut sekarang terakhir ini, mau tuh, mau romak nih. Orang yang mana? Elan berapa? Apa? Alami tak? Taknis. Alami itu yang nama taknis itu perempu. Karena ini nama perempuan maka termasuk alami taknis. Kan alami taknis itu intinya nama perempuan atau nama selain perempuan yang diakhiri Tak merbuto, maka termasuklah isi mulmunso. Contoh, maka tuh orang apa nih? Orang yang mana? Inilah berapa? Apa? Alami tak nis? Alami itu karena ini nama, tak nis itu di situ karena diakhiri tak merbu. Hai tuh, Lanjut berarti ya? kalau itu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 aswaduh moro makmi moro yang mana elat berapa apa sifat apa maknanya ini Hitam Hitam, nama apa sifat sifat karena sifat di kudusan apalu, jadilah isi wairon so elat berapa apa namanya tahimtum lanjut dibuka halaman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 nah dengan fathah dengan pat nah syarat isi muhrim musyrik dia dengan fathah. kalau isi muhrim musyrik itu tidak diawali al nah. artinya misalnya aswadu ternyata al jadi al aswadu contoh misalnya lagi Buka makoh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 atau satu lapat dengan lafad lain. Dan itu memang <tuh> e, ada makna yang dituju dari penggabungan itu. Contoh misalnya, Baitullah Baikullah kan maknanya satu-satu itu rumah, Allah, Allah. Digabung rumah, Allah. Jadi ada makna tersendiri dari rumah Allah itu. Itu namanya idopah. Lafad pertama disebut lob Yang kedua disebut mudop gileng seperti Abdullah Abdullah maknanya hamba Allah maka hamba ini disebut mudhof, Allah disebut mudhof gileh nah, di dalam isim irumun syarif itu ajar dengan fathah itu kalau tidak menjadimu mudhof. artinya isim irumun syarif yang sudah dijelaskan barusan itu, ketika mudok, mudok. masa masajuduh, norok makni. Yang mana, elat berapa? Elat berapa masa Apa namanya? Itu. Ikut dosen apa? Uh, uh, apa elo? Masa kalau dimutupkan misalnya masa Apa bacanya? Ini masa hidup. Masjid me, Masjid-masjid Mekah Kan itu maknanya Maka kan cocok Masjid-masjid Mekah Atau misalnya lagi Contohnya ulama ma'lum Muroh makmi yang mana Elat berapa Apa namanya Kutuzan, fu Ternyata dikasih untuk ulamau Madinah. Ulama, ulama -madi Madinah. Nah, isi Muir Munshori itu yang sudah dijelaskan semua, ajar dengan fathah, kalau tidak beral dan tidak mau, mo mudah. Lanjut, apabila isi Muir Munshori, apabila isi Muir Munshori. Atau dirangkai dengan kata lain Maka jer dengan kasro Apabila isimu irumun Ada al seperti ini Atau gandeng dengan kata lain Seperti ini Atau dalam kurung dimudahkan Maka jer dengan kasro Masa hajidu makkah Masa hajidu jadikan roh jer Masa, Masa makkah Kenapa kok jer dengan kasro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 Oh ma uh, uh ilat berapa apa ikhlasan apa ini uh, ikhlasan apa puallah uh. yang kedua jika tidak beral kalau beral seperti ini al hukamah al aswadu azikroma kajar dengan kas kasro al aswadu jadikan rofjir al aswadih bukan al aswad kenapa jadi dengan kesro? karena ada an an hukamau jadikan nirabjer jernya dengan kenapa jadikan kesro? ada an al alzikro jadikan nirabjer alzikro tanda jernya dengan kesro yang dijirah-jirahkan kenapa jadi dengan kesro? karena ada haibdo haibdo Pahimna Pahimna Pahimna nah. Pahimna nah, mainhitung. Fahim nah, fahim nah, <Kayan kung> Su'ayibun, Muhammadun, Luhun, Budun, Atau terkumpul dalam lapat Sun Samla Sud ini soleh Non ini noh Sin itu sis uh, Mim itu Muhammad Lam itu lud, H itu Bud. Sin itu sis sama Su'ayib Itu nama-nama Nabi yang munsoh Artinya pemahamannya selain ini berarti termasuk isim ghairu munsharif atau tidak boleh bertahan Seperti Ismailu, Ibrahimu. Adamu. termasuk isim ghairu munsharif. Bisa dipahami? Lanjut, nama-nama malaikat.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 Nama yang diakhiri alif nun, yang sebelumnya dua huruf, maka boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Artinya seperti apa nun dan wusanu bisa dibaca apa nun, bisa dibaca apa no, wusanu bisa dibaca wusanun bisa bisa dibaca Wasano Mahfum, mahfum ya lanjut tiga nama perempuan nomor tiga contohnya nama per hindu nama perempuan apa nama lagi lagi perempuan nama perempuan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 Hindun Jadi fokus ke hindun Kalau mau dihafalkan nama Perempuan hindun Terdiri dari tiga huruf. Tidak menggunakan tak-tak Huruf tak, tengahnya ma ti. Maka boleh bertambin, boleh tidak bertambin Hindun bisa dibaca Hindun Bisa dibaca hindun bapak jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh bertanding. Contoh itu, keterangan lanjutnya yang dijumpai lanjut, jika lebih dari tiga huruf, maka termasuk isim waируmun soorib. Contohnya Zainab, Zainabuk. Maka Zainabuk tidak boleh dibaca Zainabun, karena termasuk isim waируmun so. Paham <tuh> ya? Paham. Sakbanu Sakbanu ini moro makni Sakbanu moro makni Moro yang mana? Singkir kira-kira berapa? Apa? Sakbani apa sakban ini? Sakban sakbenu alami alami alif nun saban nama kan nama apa nama bulan bulan sabar sama dengan ramadan nama bulan diakhiri alif nun nama bulan diakhiri maka termasuk isim ilat berapa apa alami Yaitu alif nun Ayo, katah murah, murni, murah yang mana? Elan, berapa? Apa alami tak? Tak nis nama-nama apa ini? Nama tempat atau alami? Kenapa kau pusing-pusing? Mesir karena tahniah gitu. Jadilah isi melulu. Zohri, so. hai, dong ya lanjut siap dilanjut lanjut jam berapa yang mana hmm, ya iya karena ya. tidak termasuk ising berbunyi solihun solihan solihin mungkarun mungkaron mungkarin boleh kabul tidak tadi? Bisa dibayar tahanin. Iya. Karena kalau artinya bisa masuk isi Jadi bisa tidak masuk. Bisa dimasukkan, tidak. Bisa, dimasukkan bisa tidak. Bisa kerja apa Boleh ibn afana, boleh ibn, opanin. ibn, opanin. ibn opanin. Boleh lanjut apa break dulu break break ya ya benar benar, benar. kasihan ke ya saya juga kasihan ke saya ya semoga bermanfaat semoga kedepannya uh, dilancarkan allah swt uh, semoga kita semua mendapatkan guru guru kita semua dan semoga guru-guru kita semua, orang tua kita, mulai guru-guru kita mulai dari dulu sampai saat ini, semoga beliau-beliau diberi kesehatan, dzikirnya dilanjarkan, <coughs> uh, yang sudah wafat amal baiknya diterima. Al-hamdulillah, walaikumsalam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 pendek kurus lumu kecil besar hitam putih kuning dan lain sebagainya itu namanya si sifat, sifat. artinya kalau ada kalau ada lapat bermakna sifat bermana <tuh> sifat seperti hasanun hasanan maknanya bagus, bagus. kemudian ikut wazan abaluk maka termasuk isim bayrumunso munsoreh milad berapa milad dua apa namanya 5, 2, sifat wazan apa wajannya sifat wajen fiil? Uh, wajannya sifat wajen fiil? Maafkan Maka asano? Asano? Maafkan dulu. Asano murok ngem ni? yang mana? Ih, uh, eroknya isim gurimu sorif. Masob banget nih dengan fat. Asano, erok apa? Eh, erok rok. Asano, jadikan erok nasob. Eh, Jair? sana. Contoh semisal lagi eh, kalau kecil itu apa-apa? Sogi Sogirun maknanya kecil. Maka Sogirun ini, kalau ikut wajan af'an, maka menjadi as asworo tinggal menambah hamzah aja, kemudian ini dibuang. Dan di disama maka harakat pertama apa? harakat kedua harakat ketiga yang terakhir di itu maka aswaru ini huruf nih? yang mana? ilat berapa? apa namanya? irupnya isim mirumun sorry aswaru jadikan irap nasab aswaru irap jer Aswar Bisa di Fahami? Terakhir Kita buat sendiri Coba nyari bahasa Arab yang maknanya sifat apa? Selain Sogir Kabir Kabir Kabir maknanya? Bisa Mata ini termasuk si Sifat Artinya kalau kapir Menjadi apa? Ak baru tambah Hamzah Kemudian dimasukkan Harkatnya disamakan harkat pertama, harkat yang kedua, yang ketiga. Tinggal dikasih romo di rom apa kalau rompa berarti ak baru. ak morom, baru mau romam mau yang mana? Inlat berapa? Baru. Apa namanya? Baru. Sifat wazan ini? Inku wazan apa? Abalu. Ah, inku wazan apa? Ak baru? Abalu. Ak baru jadikan ya rom Akbaro, Er Akbaro. Halas. Halas. Lanjut berarti. Lanjut, alhamdulillah. Hmm. sekarang kita membahas silat 2 yang bawahnya lagi. Silat 2 yang bawahnya itu namanya tambahan alif nun. Tambahan alif atau uziada alif nun. Wajarnya apa? Pak La, Pak Lano. Di dalam Pak Lano, eh, apa tambahannya ini? Alif, Noon. Yang yang yang lain huruf asal semua, huruf asal semua. Tinggal Alif sama Noon. Makanya disebut tambahan Alif Noon. <tuh> nah artinya apa? Kalau ada lafaz bermakna sifat, kemudian ikut belajar Pak Lano. Maka itu termasuk isi wairu, hunso, hunso. berapa? berapa? Apa namanya? Sifat tambahan alif. Ennon. Contohnya di sana sakrono. sakro Sakrono. Asalnya apa sakrono ini? Tinggal dibuang aja alif sama nunya. Tinggal tiga lapat, esim sim, sama ro. Bacana. Ada yang sukrin Ada yang sakrin Sukrin atau sakrin Maknanya Maknanya Mabok Mabok kan sifat Maka lafaz mabok ini nama Ikut wajan Pak Lano Maka menjadi isim Bila berapa Apa namanya Sifat tambahan alik Sifat itu karena ini sifat Tambah aleknono karena ditambah aleknono di kudusan pak lah, nosak saksono atau sakrun diikatkan kudusan pak lah menjadi sakrono sakrono moro mamni moro yang mana elat berapa apa namanya sifat tambah aleknono di kudusan apa sakrono jadikan iram nasof iram jer sakrona nah. e, tanda iramnya isim burun syarif Dan dengan sekarang kita nyeri contoh lagi selain mabuk, apa semisal terserah sifat dorobah kan mukul, bukan sifat marah semisal Ma. marah marah itu eh uh, Marah itu bahasa Arabnya itu fiil madinya adalah wadobah. Wadobah maknanya apa? Ma? Marah. Kalau wadabah diikutkan dengan dozan maka menjadi khutbah. Khutbah anu. Nah khutbah khutbah anu. Jadilah isi ngairumun karena sifat ikut dozan fakla faklanoh buat Banu Moro pam yang mana? Elat berapa? Apa namanya? Sifat tambahan, alif an. Ikon dosan apa? wadbanu Banu? Paklano. Ba buat Banu jadi gani rok nasof. Hmm. Irong jair. Kolas. Kolas. Lanjut berarti. Lanjut. <coughs> yang terakhir dari isi Muhrim yaitu o. Modul sifat dengan o modul modul itu wajarnya ada berapa? Sebutkan. Maaf alu fu alu fu alu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 Uho. Uho Contohnya lagi saalisun diikutkan wazan fu'alu menjadi sulah, sunasu Sula. Sula. Yang terakhir maf'alu contohnya mas masna Masna asalnya saani menjadi mas masna maka masna sulas su, dan ukhro ini termasuk termasuk isim Elat berapa apa namanya sifat mutul ada berapa wazannya sifat mutul sebutkan seperti itu uh, masna sulasuh murahum ni murah yang mana Elat berapa apa namanya sifat untuk likudosen apa sulasu? Aa sulasu jadikan diraknasop jer sulasa. Uhoro muramak nih muramak nih muramak yang mana nih berapa apa namanya sifat muramak nih apa Uhuru muramak nih muramak nih muramak nih muramak Kelas lanjut berarti, pada intinya di jilid satu, bah bahkan jilid dua sekalipun dalam menentukan musak jamin atau moro, harus bisa menentukan lapat ini ikut dosen apa. Kalau sudah bisa menentukan ini ikut dosen apa, maka ketemu di sana apa moro, apa mapni, kalau moro-moro yang mana, kemudian kalau mustak-mustak yang mana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 menambah kebekaan ini. Baik doa, baik doa murobbah nih, murobb yang mana? Nah, tentukan dulu ini kewajaran apa baik doa? Ini kewajaran apa baik doa? Jadi fokusnya ke sini. Pakla, pakla, umah. Pa, Kalau sudah ketemu ikut wazan apa? Baru, misalnya baiddahu ikut wazan pakla. Nah, pakla ini wazannya apa? Nah, berarti muroh makmi baiddahu. Muroh yang mana? Soritilat berapa? Apa? Alif takhis mamtu, mamtudah. Seperti itu. Contoh misalnya lagi. Sukrom, orang-orang yang mana? Jalan berapa? Apa namanya? Ikut nah, dosen apa? Bukla oh, Begitupun jemaat taksir, coba saya coba jemaat taksir uh, Insya Allah masih bisa kayaknya. Walaupun tidak bisa, intinya tahu dulu ini ikut apa Moro Moro yang mana? Ini, ini tentukan dulu ini. Kudu apa dulu? Apilatun. Apilatun. Nah, apilatun itu apa? Apilatun. Kalau sudah bisa menentukan wazan, jemaat taksih, kila apa? Apilatun.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 Lagi <coughs> Apa bajanya ini? Bajanya baca dulu ini apa bajanya? sunan non moro Pak, nih? Moro. moro yang mana?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 Tinggal kedepannya, tinggal me menghafalkan saja Jamah <tuh> tak? taksir sir Ikut dua asal? Kualun Haibdum Haibdum, haibdum Haibdum Hasro Gampang nanti Gampang nanti Nah, udah paham. Bukanlah aku. Moro magni, moro yang mana? Ini tentukan dulu. Ikudusan apa? Bu Allah, berarti bu Allah. apa? Nilai berapa? Apa namanya? Nangani semakdu. apa ini?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 Anjut, sekarang terakhir ini, mau tuh, mau nih.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 Tak maka termasuklah isi mujinunso. Contoh, maka tuh orang yang mana? Ila berapa? Apa? Alami taknis Alami itu karena ini nama. Tak itu karena diakhiri tak marbuk Time tomb, Lanjut berarti ya?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 Waduh murah, kami orang yang mana? Ela berapa? Apa sifat? Apa maknanya ini? Hitam, hitam nama apa? Sifat, sifat karena sifat di Kudusan. Apalu, jadilah isi waduk? So, Elat berapa? Apa namanya? Pahintung, lanjut dibuka halaman.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 atau satu lapat dengan lafaz lain dan itu memang <tuh> e, ada makna yang dituju dari penggabungan itu. Contoh misalnya Baitullah. Baitullah kan maknanya satu-satu baitul rumah Allah Allah. Digabung rumah Allah. Jadi ada makna tersendiri dari rumah Allah itu. Itu namanya ida idob, idafa. pertama disebut lob yang kedua disebut mudhof ilaih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 yang mana, elat berapa? Elat berapa masa Apa namanya? Ikut bosen apa? Apa elo masa Kalau dimutupkan misalnya masa Apa bajanya ini? Masa hidup.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 Kutuzan, fu Ternyata dikasih untuk ulamau -uh Madinah. Ulama, ulama -madi Madinah. Nah, isi Muir itu yang sudah dijelaskan semua, ajar dengan fathah, kalau tidak benar dan tidak mau, mudah. Lanjut, apabila isi Muir apabila isi Muir Munshori.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 Oh uh, uh ilat berapa? Apa? Ikhudzjan apa ini? Uh, Ikhudzjan apa? Puallah. Yang kedua jika tidak beral, kalau beral seperti ini al-hukama, al-aswadu, al-dikroma. Kajar dengan kas kasro al-aswadu jadi rofjir. Al-aswadih bukan al-aswad kenapa jadi dengan kasro? karena ada an an hukamau jadikan nirabjer jernya dengan? kenapa jadikan kasro? ada an al. alzikro jadikan nirabjer alzikro tanda jernya dengan? kasro yang dijirah-jirahkan kenapa jadi dengan kasro? karena ada haibdo haibdo Lanjut lanjut, lanjut, lanjut. Tambahan, dibaca tambahan satu. Solihun, Nohun, si Shihun.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 Artinya pemahamannya selain ini Berarti termasuk isim Wairumun Sorif Atau tidak boleh bertan Bih. Seperti Ismailu Ibrahimu Adamu Adamu termasuk isim Wairumun Sorif Bisa dipahami Lanjut Nama-nama malaikat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 Indun. Jadi fokus ke Indun kalau mau dihafalkan nama perempuan Indun. Terdiri dari tiga huruf. Tidak menggunakan tak-tak nis. Tak, huruf tengahnya ma ti. Maka boleh bertambin, boleh tidak bertanwin. Indun bisa dibaca Hindun Bisa dibaca hindun hindu. Maful. Jika tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh bertanwin. Contoh itu, keterangan lanjutnya yang di lanjut, jika lebih dari tiga huruf maka termasuk isim ghairu munsorif. Contohnya Zainab, Maka Zainabuk tidak boleh dibaca Zainabun. Karena termasuk isim ghairu munsorif. <tuh> Paham ya? Paham? Sa'banuh Sa'banuh Ini moro makni Sa'banuh Moro makni Moro yang mana? Singkir mozori Pilihan berapa? Apa? Sa'ban Apa? Sa'ban ini? Sa'ban, Sa'banuh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 Ya dalikono. <tuk> Aro katak moro mamni. Moro yang mana? Elan berapa? Apa? Alami ta ta nis. Nama nama apa ini? Nama tempat atau alami? Kenapa apa maksud isi mujrib karena Ah, nih gitu jadilah, nah, so. nah, itu jadilah isi dari rumun. So, hai, hai, ya lanjut siap hai, hai, berapa yang hai, yang, yang mana yang hai, Iya, karena tidak termasuk ising wirmon. Solihun, solihan, solihin, mungkarun, mungkaron, mungkarin. Kalau yang itu yang boleh kami buat tidak tidak Iya. Karena kalau artinya bisa masuk isim ilmu jadi bisa tidak masuk. Bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan, bisa tidak.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 Hmm, semoga kedepannya uh, dilancarkan Allah Subhanahu ta'ala uh, Semoga kita semua mendapatkan guru-guru kita semua dan semoga guru-guru kita semua, orang tua kita mulai guru-guru kita mulai dari dulu sampai saat ini. Hmm. Semoga beliau-beliau diberi kesehatan, desinya dilancarkan. <coughs> uh, yang sudah wafat amal baiknya diterima. Al-haqqiyyah, walaikum salamualaikum